Parkit Rosella merupakan salah satu burung import yang sangat digemari karena memiliki rupa yang cantik, bulu berwarna-warni, dan pintar bersiul. Burung asli Australia ini memiliki nama resmi Eastern Rosella. Namun, sering dijuluki sebagai Rosella Parkit atau Parkit Rosella. Di Indonesia, Parkit Rosella dikenal sebagai salah satu burung impor yang keberadaannya terkadang bisa dijumpai di PB Pramuka Jakarta. Namun, di lain waktu, susah dijumpai lagi. Ini karena belum banyak kicau ya di Indonesia yang berminat menangkarnya. Perawatan Burung Parkit Rosella Parkit Rosella dikenal sebagai burung yang mudah jinak karena sifat inilah, parkit rosella mudah untuk dikembangbiakan, baik dalam penangkaran biasa maupun digawin silangkan dengan spesies burung rosella lainnya. Selain itu, perawatannya pun relatif mudah dan tidak jauh berbeda dari perawatan burung paruh bengkok lainnya seperti koktail atau lovebird. Makanan utama burung parkit trosella adalah biji-bijian, buah, cambah, bunga, nektar, dan terkadang beberapa jenis serangga. Untuk burung yang dipelihara dalam sangkar atau dalam kandang penangkaran, makanan yang bisa diberikan adalah biji-bijian seperti millet, kanarisir, dan biji bunga matahari atau kuaci, buah-buahan, dan sayuran segar. Bagaimana karakter burung paruh bengkok yang gemar mengunyah? Begitu selapung memiliki kemarahan mulia. Karena itu, disediakan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk dikunyah, seperti batang pohon yang lunak atau lainnya. Jika tidak diberikan bahan untuk dikunyah, burung cenderung memiliki perilaku mencabut bulu karena stres bahkan bisa merusak tenggeran atau kotak sarang yang terbuat dari kayu perlu diperhatikan burung ini sangat menyukai mandi jadi sediakan wadah yang bisa digunakan sebagai bak mandinya yang diletakkan di dalam sangkar harian atau kandang penangkarannya Penangkaran burung parkit rosella Penangkaran burung parkit rosella secara umum sama seperti penangkaran lovebird, parkit maupun burung parung bengkok lainnya Sepasang parkit rosella bisa diternak dalam kandang koloni maupun kandang soliter Tempat sarangnya menggunakan kotak sarang atau glodok seperti yang digunakan dalam breeding burung muri dan koktail Beberapa hari setelah gelodok dimasukkan dalam kandang, biasanya burung jantan akan berusaha menampilkan gayanya sebagai bagian dari ritual perkawinan. Saat itu si jantan akan menggoyang-goyangkan ekornya dengan sayap terkulai disertai suara celetukan pelan. Berikutnya burung jantan akan menyuapi burung betina setelah itu terjadilah perkawinan. Umumnya, burung betina akan bertelur sebanyak 6-7 butir yang dirami selama 20 hari. Anakan sudah bisa keluar dari sarangnya ketika berumur sekitar 5 minggu.